Hmm. Baik, sahabat-sahabat gemar kebijaksanaan, selamat malam dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkah. ya, Amin bersama saya Hari Sutanto malam hari ini kita akan berbincang-bincang kembali berjumpa kembali dengan satu topik yang tentunya sangat menarik malam hari ini karena kita akan mengenal siapa diri kita ya dengan pembicara yang sudah tidak asing lagi baik saya akan coba eh, apa siringkan dulu ya eh, video dari pembicara ini ya. Mungkin oh, di-share sound Pak ya ada soundnya Oke okay. saya mungkin belum share soundnya ya sebentar uh, saya keluar dulu uh... Kenalkan pembicara kita malam hari ini. Beliau adalah penulis buku elektronik, grid value, increase profit, dan penyiar inner, what's on my mind by ET, dan Certified Canada World Youth and Youth, Canada Youth International, juga President of Coming Rebound, comedy in English, for the term, ya. Yeah. Jadi beliau juga adalah Grand Mentor of Darwin Associates. Inilah dia, Pak Elias Theophylus. Nah, Ganda Wijaya, selamat malam Pak Elios Selamat malam teman-teman, apa kabar teman-teman Luar biasa, wah ini ceritanya berarti Pak Elios ini seorang komedian gitu ya Wah betul sekali <laughs> Pak, iya, yuk kita ngelaba bersama ini apa ya, jadi suatu ketika kita boleh cerita tentang stand-up komedi nih kalau begitu nih Boleh dong Pak <laughs> Oke okay, tapi hari. saya dari dengan anda menulis buku tentang knowing uh, apa how to know others by knowing yourself ini kan ya? salah satu topik yang anda bawakan malam hari ini ya betul Pak. nah nanti kesempatan berikut mungkin kita kenal lagi Pak Eleos ini wah banyak ilmunya ternyata ya oke okay, ya, silakan Pak ya. apa yang kira-kira mau disampaikan tentang uh, supaya kita mengetahui ini ya mengetahui diri kita dan mengetahui orang lain gitu silakan Pak Eleos saya berikan kepada anda Iya, ini sebelum saya mulai boleh dibantu untuk video on, jadi saya bisa menyapa teman-teman yang ada oh. di sini di Zoom. Terus boleh ya. juga ketik di uh, Zoom chatnya dari kota mana ya, jadi saya bisa ya. tahu teman-teman dari kota mana. Terus ini ada nggak pak panggilan panggilan akrab untuk ya. sahabat gemar kebijaksanaan pak? Nah, uh, kita belum menciptakan ini ya. Nanti wow. kalau Pak Elias bisa kasih saran, boleh juga itu ya. Boleh itu, Pak. Makanya, ini kan biar akrab itu kan bisa pakai istilah sahabat gemah atau uh, teman gemah gitu kan. Hahaha, <laughs> biasanya ya. Oh, oke, okay. okay, siap. Nak, apa, apa Bu testi Surabaya, salam Wani wani piro atau gimana nih, Pak? Kalif <laughs> saya juga ya, dari Surabaya, ya. Pak. Pak Elias juga dari Surabaya ini. Ya? Iya, ini Pak uh, Bu Desti dari Bandung. Ya, siapa lagi yang hadir? Ayo, saya belum mulai nih sesi kalau belum kenalan. ya Gimana oh. caranya saya bisa kenalan orang tahu orang lain? Kok saya aja nggak tahu diri saya gitu kan? Nah ini makanya saya kenalan dulu. Saya juga dari Surabaya teman-teman. Oke. Okay. Yo dari Ayo. Bandung, Bu Eni dari Bandung. SS ini siapa ini? Saya pengen tahu nama aslinya ini atau emang disamarkan ini? <laughs> Sarjana Seni beliau, Pak. Oh, sarjana seni, siap. Saya sarjana pendidikan, SPD gitu. Nah, sukanya ya. sukanya naik sepeda, makanya sepeda, ya. SPD. Iya. Ayo siapa oh, lagi ayo, sebelum okay. saya mulai sesinya. Ada waktu kesempatan tuh berkenalan tuh paling bagus loh, teman-teman. Iya, -teman. tak, tak kenal maka tak sayang gitu ya, Pak. Nah, iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Okay. Hmm. udah mulai ya, siap ya. Wah. Oh, ini udah kelihatan belum nih saya nih ada di bawah kanan nih. Oke kelihatan lah. Kelihatannya. Wah siap. Oke okay, kalau udah kelihatan. Teman-teman, uh, ini sesinya mungkin untuk judul-judulnya dalam bahasa Indo bahasa Inggris, tapi nanti isinya tentang dalam bahasa Indonesia, teman-teman tenang aja. Jadi nggak perlu bingung. Pak saya enggak bisa bahasa Inggris. Oh, enggak masalah di sini. Uh, kita ini menggunakan bahasa Inggris ini, sebenarnya untuk apa? Biar nanti siaran, siaran dari kemak ini kalau ditayangkan di online di YouTube itu orang-orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia mengerti dari slide-nya gitu. Tujuan saya di, seperti itu ya. Jadi, uh, ayo, ini kan saya sudah perkenalkan diri saya, IG saya Elios G. boleh di follow buat teman-teman. Silakan juga jangan lupa follow IG-nya Gemak Kebiasanaan ya. Itu saya juga tercantumkan di bawah ya. Jadi segera follow, saya kasih waktu 5 detik untuk follow. Kemudian teman-teman juga bisa ketik di Zoom chat ya akun IG-nya nanti kita saling follow karena harapan saya bukan cuma di sesi ini ya kita saling kenalnya ya, tapi di sesi-sesi sesi berikutnya kita bisa saling mengenal dan saya biasanya kalau syarik dalam bahasa Inggris teman-teman ini mungkin kalau bahasa Indonesia saya agak kaku mohon maaf ya <laughs> saya justru lebih fasih dalam bahasa Inggris. Laman <laughs> okay, Serdang ya? iya pak eh, kalau Kanadanya enggak pak ini cuma ada lembaga dari Kanada membantu para eh, semacam pelajar atau orang Indonesia itu ada di Surabaya dan di Semarang kita kasih kayak semacam kursus gitu pak. Jadi dalam waktu, kita kasih foundation class, foundation class, class basic itu di, di 6 bulan. Kemudian untuk profesional itu tiga bulan, untuk pengusaha 6 bulan. Jadi nanti di penjurusan seperti itu. Kayak kita dulu zamannya sekolah, IPA, IPS, bahasa gitu. Jadi itu saya dapat sertifikasi, saya ngajar selama 80 jam di situ, Pak. Seminggu. Wah ngeri. <laughs> Bayangin teman-teman, 80 jam itu materinya padat juga, komplit. Nah ini... Yang saya saringkan hari ini cuma satu jam, teman-teman. Nah, ini silakan di follow budesti koi01. Wah, jangan lupa ya. Ingat di sini kesempatan untuk promosi sebaik-baiknya dimanfaatkan. Mumpung saya baik hati loh ya. <laughs> silakan. Jadi saya akan masuk ke inti dari materi. Ya, nah, modul overview ya, teman-teman. Ini modulnya ada personality portrait, ada personality power, ada personality strategy, ada personality rule, ada personality talent, ada personality assessment. Nah Mungkin teman-teman bingung apa ini gitu kan? Makanan apa ini Pak? Saya nggak paham Pak. Nah, nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Ini slide saya kelihatan kan ya? Ya, kelihatan. Ya, kalau nggak kelihatan bisa komen, jadi saya bisa langsung respon ya. Ya silakan tuh jangan lupa fullback ya. Bu Desti minta itu. <laughs> Oke saya lanjut. Jadi apa sih yang buat kita itu unik teman-teman? Ayo coba saya ingin tahu ketik di Zoom chat apa yang membuat teman-teman tuh unik dibandingkan orang lain. Yang tidak dipunya orang lain yang ada dipunyai di teman-teman di tuh apa sih? Nah mungkin Pak Hari bisa bantu. Apa yang buat Pak Hari unik nih? Okay. Kalau saya sempet stalking Pak Hari ini, uh, orangnya unik banget ini. Luar biasa, biar Pak Hari yang cerita aja. Silakan Wah, Pak. Itu biasanya saya tuh orang lain yang menilai saya. Karena saya nggak melihat uniknya saya tuh, apa ya? Uniknya saya itu, hmm, apa kalau saya bilang uniknya saya ya? Saya malah nggak tahu itu uniknya saya. Ah Ini berarti PR-nya Pak Hari nih. Hobi ngomong. Hobi ngomong. Wah, hobi ngomong. Sama Pak. Saya, saya itu juga basicnya hobi ngomong, Pak. Nah, tapi setelah saya tahu tek, teknik eh, belajar public speaking yang terbaik, itu bukan dari banyak ngomong, Pak. Justru, Pak, dari banyak mendengar. Wah, di situ saya sekarang jadi ketika dibilang sang pembicara. Wah, jangan deh, saya jadi sang pendengar aja. Saya lebih baik orang lain yang banyak bicara. Saya banyak mendengar, tapi dari saya mendengar itu, saya bisa menggali informasi dari lawan bicara saya seperti ini makanya saya harap banget teman-teman aktif ya di Zoom chatnya karena kalau saya nggak lihat respon dari teman-teman ini ini sesinya enggak cepet satu jam teman-teman cepet banget sesinya <laughs> karena sesi ini butuh banget interaksi dari teman-teman jadi kalau teman-teman belum bisa interaksi nggak apa-apa nanti Pak Hari bantu interaksi ya jadi biar kita enggak Kosong ini sesinya ini. Tapi saya harap banget teman-teman kayak Bu Bella, Pak Wisnu, Pak Halim, Bu Yuni juga. Ada Bu Titin, ada SS, ada Bu Desti, ada Bu Eni. Boleh ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung aja. Bisa saya bisa langsung jawab. Kemudian bisa juga kalau mau jawab pertanyaan. Modul bisa dua ya. Maksudnya modul bisa dua gimana Bu Bella Saya belum paham ini. Bisa dibantu? Oke, okay, malam, di layar kan di Tertera ya, uh, modul ini Anda akan mengetahui seorang sengwin itu kan yang spontan, lincah, bahagia. Maksud saya modul ini kan ada empat. Apakah seseorang me mempunyai kepribadian itu bisa dua modul itu, Pak? Oh, ya, ya, ya. ya. Ini yang saya bilang ini bukan modulnya, pak uh, Bu. Modul ini itu materi pembelajaran. Jadi hmm. ini nanti istilahnya itu personality ya, atau perso oh, okay. peribadian gitu. Makanya saya waktu oh. tanya modul bisa ini saya bingung. Iya, <laughs> berarti ini materi ya Pak ya? Materi, betul. Modul oh, okay. itu serangkaian materi dari awal sampai akhir, Bu. Ya, ya. makasih, makasih tanya Ya, Yuk. Bu Bela. Nah ini teman-teman, nanti kan seperti yang saya tanya ke Pak Hari ya, apa sih yang buat Pak, Pak Hari unik, Pak Hari jawab, Pak Hari ini suka bicara gitu terus saya juga saya jawab tadi saya suka mendengar ya dari teman-teman silakan ayo saya masih belum dapat respon ini kalau nggak gini nggak selesai, selesai ini, ini sesinya ini saya tanya terus ini <laughs> ayo gampang kok cari keunikan teman-teman coba teman-teman gali gitu loh kira-kira ketika teman-teman nongkrong atau ngumpul sama teman-teman yang lain gitu ya terus dia bilang kayaknya nggak ada lu nggak rame gitu nah itu uniknya apa gitu kan Berarti dia tipe apa gitu, Terus kan? Anak bola si Richard, toa itu <laughs> ya. Bu Bela uniknya adalah suka olahraga traveling. Ini, Pak Teguh mau bicara atau gimana, atau ke unmute? ke Oke, okay. oh iya, siap. Oke, okay, betul. Nah, ayo Bu Bela, dilanjut. Saya suka olahraga traveling. Saya lincah, gerak cepat, energinya selalu full. Wah, bisa dipegang rahasia orang. Wah, saya awalnya bingung ini apa yang dipegang nih bu ya. <laughs> ternyata rahasia orang ya. Berarti istilahnya orang yang jadi percaya ya. Nah ini Ibu Bella, ayo lebih spesifik ya uh, olahraga travelingnya seperti apa? Ini ada dua kata yang berbeda nih bu olahraga dan traveling gini. Ini traveling sambil olahraga atau olahraga sambil traveling atau gimana ini? <laughs> Oke ini kalau Bu Desi ini lebih spesifik ya lincah. Nah, ini lincah ini kan jelas ya. Gerak cepat energinya selalu full. Wah, ini saya mau tanya Bu Desti, ngisi energinya di mana, Bu? <laughs> Ngecasnya gitu kan? Saya pun juga sama dengan Bu Desti. ya. Jadi, saya itu lincah dalam bicara ini. Saya cepat banget kalau ngomong. Kalau gerak cepat ini mungkin saya mungkin kadang agak lambat. Tapi kalau multitasking, saya cepat banget kalau ngetik. Kemudian, kalau energi ini, saya selalu muap luap Ini benar saya sebenarnya lagi sakit batuk tenggorokan, tapi nggak tahu tiba-tiba hilang waktu sesi ini luar biasa ya. <laughs> nah ini kalau yang SS ini bisa dipegang rahasia orang wah puji Tuhan nah teman-teman kalau punya rahasia bisa sharing-sharing ke SS ya <laughs> ya itu namanya aja dirahasiakan loh wah itu. kemudian saya unik karena unlimited terima kasih bu Eni. iya bu ini unlimited ini benarnya lebih tepatnya unlimited bu <laughs> kalau unlimited itu tak terbatas bu Dan jadi bingung. <laughs> berarti istilahnya itu limited edition jadi terbatas bukan unlimited bu kalau unlimited itu tanpa batas bu gitu ya Nggak apa-apa, itu cuma perbedaan term ya. Nah, ini saya lanjutkan aja ke materi. Jadi, teman-teman itu -teman akan mengetahui bahwa Tuhan itu telah menciptakan Anda secara indah dan kreatif. Ya, di modul ini, Anda akan mengetahui satu: itu seorang sanguin yang spontan, lincah, dan bahagia. Nah, teman-teman yang merasa teman-teman adalah seorang sanguin, silakan ketik satu di kolom chat. Silakan, ayo saya kasih waktu 10 detik. Yang merasa dirinya adalah seorang sanguin, silakan. Ya, Bu Desti adalah seorang sanguin. Bagi yang seorang sanguin, kita salam sanguin, sanguin, sanguin. Ayo. Ada lagi? Ada. Oke, yang berikutnya adalah seorang melankolis yang pemikir, berkeyakinan dan persisten. Nah, silakan. Yang merasa dirinya adalah seorang melankolis, ketik dua di kolom chat. Wah, ini SS itu ternyata adalah seorang Melankolis, ini Pak Teguh juga melankolis, Wah, luar biasa. Ayo, saya kasih waktu 10 detik. Sudah? Oke. Yang ketiga, seorang korerik. Oh, ini Butina juga seorang yang melankolis, luar biasa. Siap. Bu Bella, korerik. Oke, ya yang korerik ini ya. Seorang korerik ini memiliki suka berpetualang, persuasif dan berani. Wah, mantap ya. Luar biasa, ketik tiga itu. Lihat tuh, belum disuruh ketik tiga, udah ketik tiga duluan lah. Itu tipenya orang korek gitu Iya <laughs> Maksudnya, saya tidak terbatas seperti Gunung Himalayan. Nomor satu aja deh. Wah, siap bu! Ini bu, ini berarti seorang sanguin ya? Oke, tapi apa bu? Berarti memang Gunung Himalaya begitu ya, Bu? Ya, oke, siap. Kita, kita akan uh, mendaki gunung bersama ya. Kita mencapai puncak kesuksesan. Oke, sudah yang ketik tiga yang... Seorang pragmatis yang bersahabat sabar dan cepat puas. silakan ketik pad, ayo ketik pad di kolom chat. Wah, Pak Wisnu, ini banyak ini yang yang sudah ngetik di kolom chat ya. Yang pertanyaan saya yang nggak ketik kolom chat nih, nomor berapa ya? Oh ya, apa Pak Teguh? Silakan, ayo yang belum ketik, saya perlu sebut nama kah? Oke. Nah, apa -apa? saya lanjut aja. Nah, teman-teman, salam kenal ya. Saya Iti, eh uh, ini, ini saya tadi saya sudah sebutkan. Nah, ini saya adalah seorang keynote. Keynote itu adalah pembicara utama. Jadi, misalkan teman-teman di suatu sesi itu dibilang sebagai thought leader ya, atau orang yang punya pengalaman dan spesifik atau spesialis di bidangnya. Nah, dalam hal ini saya pengalaman di bidang podcasting tadi sudah sempat dibilang sama Pak Hari diperkenalkan. Kalau bahasa indonesia itu adalah sinial. Mungkin teman-teman bingung apa itu sinial di poster. Sinial itu adalah podcast ya. Kemudian juga stand up komedi tadi juga diperkenalkan oleh Pak Hari. Jadi saya juga spesifik di situ saya membantu banyak orang bisa menemukan hal yang lucu dalam kehidupannya dan jadikan itu sebagai obat juga terapi sehingga dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Kemudian dia jadi seorang Pembicara yang lucu, ya ini, ya betul. Uh, Oke, okay. <laughs> kemudian panelis, uh, uh, sorry, yang, yang ketiga adalah soft skills, ya. Jadi soft skills ini kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain, ya. Seperti leadership atau kepemimpinan, kemudian public speaking, berbicara di depan umum. Nah itu saya sudah jadi ahli di bidang itu. Kemudian saya juga nulis 14 e-book yang intinya itu adalah saya bagi ke beberapa segmen jadi eh, podcast saya juga kurang lebih sama saya ambil dari e saya jadi season 1 itu adalah tentang podcast bagi teman-teman yang mau belajar podcast saya jelaskan semua di podcast season 1 saya kemudian yang dua itu adalah tentang bisnis eh, MLM jadi teman-teman yang di bidang MLM multi-level marketing bisa dilihat di season yang kedua itu saya bahas semua caranya dari awal sampai akhir, bagaimana memang jaringan, menguasai sistem, menjual produk, dan multiplikasi, duplikasi, dan lain-lain ya. Kemudian yang season 3 itu tentang bisnis konvensional, jadi mungkin teman-teman bisa tahu dari awal hulu ke hilir gimana untuk memulai bisnis, mendapatkan permodalan, kemudian menentukan SOP, dan lain-lain ya. Kemudian season keempat itu adalah tentang penjualan, ya, jadi teman-teman bisa menjual produk, menjual jasa, dan... Apapun itu terserah teman-teman bisa menjual diri sendiri juga seperti di sesi gitu ya teman-teman jadi pembicara diundang jadi pemateri jadi motivator gitu wah ini kayaknya yang paling jago Pak Hari ini ya jago banget yang saya lihat sesinya tuh rutin banget itu teman-teman kayak itu nggak seminggu kayaknya nggak ada nggak ngomong gitu ya Pak Hari ya <laughs> selalu jadi pembicara gitu ya luar biasa tuh saya salut sama Pak Hari luar biasa kemudian season yang kelima itu bagaimana teman-teman jadi seorang profesional jadi uh, profesional itu dalam hal teman-teman sebelum mengepelai pekerjaan sampai teman teman terima pekerjaan kemudian mau naikkan gaji mau uh, mengatasi interview dan lain-lain itu ada di season ke lima, season 6 itu tentang psikologi. Nah jadi materi saya hari ini itu adalah dari bagian dari season keenam saya, jadi podcast saya dan di e saya ya. Jadi teman-teman yang tertarik dengan psikologi atau pengembangan kepribadian bisa di uh, season keenam. Transisi yang ketujuh itu adalah tentang financial ya jadi uh, saya Jelaskan tentang industri saya Finance yani Capital Market jadi uh, kalau bahasa Indonesia-nya itu saya agak susah keuangan dan pasar modal nah, Oke okay, saya dapat <laughs> mohon maaf saya <laughs> Seperti yang saya bilang nanti saya lebih uh, terbasasan Inggris kemudian workshop workshop ini bukan berarti kayak uh, yang teman-teman mungkin sering istilah yang didengar suaminya Work nya shop itu ya bukan ya workshop itu memberikan materi sambil pelatihan gini ya jadi lebih banyak interaksi lebih banyak yang didapat dari e, pemirsa atau hadirin yang hadir dalam sesi kemudian panelis panelis ini adalah jadi pembicara misalkan ada tiga orang panelis jadi saya salah satu pembicara di topik yang bisa sama temanya atau bisa berbeda ya kemudian edu edu ini istilahnya memberikan edukasi jadi topik tertentu, seperti yang saya bilang, nanti saya punya spesialisasi di, di 3 bidang, podcasting, komedi, dan soft skill. Jadi salah satu di antara ini, ataupun request khusus dari uh, penyelenggara acara. Moderator, ya ini seperti yang dilakukan Pak Hari saat ini, jadi moderator, wah ini kayaknya saya belajar dari Pak Hari ini ya. Bagaimana jadi moderator yang baik, karena melaki moderator yang baik itu bukan moderator yang jago ngomong, teman-teman. Moderator yang baik adalah moderator yang pandai mendengar, bisa merespon dari pembicaranya dan mengangkat pembicaranya nah, itu ini saya baca dari pak hari ini luar biasa pak hari itu ya kemudian host host ini juga seperti yang dilakukan sama pak hari saat ini ya jadi memperkenalkan pembicara kemudian jadi mc kemudian juga membawakan topik juga mengundang teman-teman untuk terlibat aktif di dalam sesi wah ini ini saya juga melakukan itu dan saya baca semua dari empire Toastmaster ini ya salah satu lembaga internasional yang membantu kita untuk melatih kemampuan kita dalam berbicara eh, depan umum dan juga kepemimpinan ya teman-teman kemudian seperti yang dibilang juga sama Pak hari saya sangat komedian ya kemarin saya hari minggu tampil teman-teman saya membawakan materi Ramadan. jadi bagi teman-teman mungkin eh, pernah dengar materi-materi yang agak sensitif iya saya agak materinya agak berbahaya juga jadi saya memang suka dalam bahasa Inggris <laughs> kalau bahasa Indonesia itu banyak yang tersinggung teman-teman tapi kalau bahasa Inggris mungkin nggak semua orang mengerti jadi juga materi saya itu uh, sudah saya sampaikan sarikan juga bahwa ini sudah disesuaikan dengan marketnya ya sesuai dengan bangsa pasarnya kemudian mentor ini mentor ini saya mengajar uh, partner dan rekan-rekan saya di Darwin and Associates di sini di bidang pendanaan, ya venture capital kemudian investment group private equity kita bantu para pengusaha untuk bisa IPO dalam waktu 5 tahun jadi misalkan teman-teman butuh waktu uh, butuh modal satu miliar kita target lima tahun bisa nggak dapatkan 10 m. Nah kalau memang bisa, kita akan invest di bisnisnya teman-teman. Nah itu menariknya ya teman-teman ya. Tentunya nanti kalau saya jelaskan bisnisnya akan panjang teman-teman ya. Jangan cuma saya jelaskan singkatnya. Kemudian bagi yang suka adik sudah saya jelaskan podcast saya Episodenya atau seasonnya itu ada di Was on My Mind by IT. Bisa dicari di Google Podcast, Apple Podcast, Spotify dan lain-lain. Yang bagi mau berinteraksi, berinteraksi dengan saya bisa cek saya di semua sosmed ada ya teman-temannya ada di twitter ada instagram ada di linkedin ada di facebook dan lain-lain ya jadi itu tentang saya mungkin teman-teman bisa perkenalan silakan saya kasih waktu bisa ketik di zoom chat perkenalkan seperti yang dibilang sama pak hari ini wah jangan lupa ya teman-teman ya follow ig dan subscribe youtube kemakmijasanaan ya silakan kemudian daftar juga ya senin depan ada sesi yang menarik ini ya saya juga akan Perusahaan yang terbaik untuk selalu menghadiri sesi gemak kebijaksanaan ya, Karena sesinya itu bagus-bagus teman-teman. Saya aja impress banget dengan pemateri materi yang ada dan pernah dipanggil oleh Pak Hari. Terima kasih Pak Hari ya. Kemudian kita masuk ke materi. Jadi ini ya dia sempat uh, kita buka personality portrait ya. Jadi personality portrait adalah hanya ada satu Anda di dunia ini tidak ada yang lain ya. Tidak akan ada satu orang pun. Yang memiliki kepribadian yang sama sekalipun, dia itu adalah orang kembar. Ya, kemudian Anda ini merupakan mahakarya dari Tuhan. Pastikan Anda itu mempunyai kepribadian seperti Sang Pencipta. Anda juga harus mengetahui siapa Pencipta Anda, siapa Anda sesungguhnya, bagaimana kita bereaksi, kekuatan, dan kelemahan kita secara melampaui tantangan hidup. Nah, Teman-teman, siap untuk mengetahui itu? Bagi yang siap, silahkan. Ketik siap di kolom chat. Kalau nggak siap, saya nggak akan materi ini ya. Saya ingin tahu teman-teman aktif nggak ini, hadir nggak di sisi ini ya. Siap. Terima kasih Bu Desdi Siap. Terima kasih Bu Riska. Oke, mantap. Terima kasih SS. Terima kasih Bu Eni. Oke, teman-teman hadir di sini ya. Oke. Nah, ini dia personality power ya teman-teman. Ini adalah kekuatan dari kepribadian kita ya. A glance itu adalah sekilas atau tampak depan gitu ya, sekelibetan gitu ya. Di aset kita ya. Setiap orang atau individu itu memiliki aset. Nah, ini sampai bahas pertama adalah popular sanguin. Nah, yang tadi ketik satu. Apakah ini adalah kepribadian Anda? Anda adalah seorang yang ekstrovert, pembicara dan optimis. Ya atau ya. Ayo ketik. Ketik ya. Jika Anda merasa betul. Betul atau benar. Wah iya. Terima kasih Bu ini konfirmasinya. Waduh. Ini baru tiga topik. Loh, ini ini baru top of mind-nya ya. Tiga. Rule of three-nya ya. Ini saya masuk yang lebih mendalam teman-teman. Nah ini emosi populernya. sanguin. Wah. Nah, emosi populasi sanguin ini adalah pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan itu seperti apa? Ya, ketika teman-teman ketemu sama orang sanguin ini, itu kita kayak udah kenal lama banget gitu. Kayak kita udah dari SD, udah temenan, udah dari zaman kuliah temenan, sampai kerja, sampai sampai lulus kerja, bahkan sampai bisnis apapun itu, ketika ketemu dia itu kayaknya nyeneng banget gitu. Kayaknya ini teman lama gue, padahal baru ketemu. Nah, ini... Ayo, silakan yang mau sharing pengalamannya. Pernah ketemu nggak nih orang-orang yang kayak gini nih? Baru kenal. Baru ngobrol gitu. Tapi nyaman banget gitu. Nah, ini orangnya adalah orang sanguin ya. Pribadi yang menyenangkan. Mohon maaf. Cerewet. Nah, cerewet ini orangnya suka banget bicara. Cepet banget kalau ngomong. Nah, kemudian pendongeng. Pendongeng ini orang yang... Suka bercerita ya, bercerita ini bisa cerita ke anak, anak juga bisa cerita tentang kesehariannya, aktivitasnya. Oh iya, Pak, hari ini waktunya kita mundur ya, karena nanti kan agak telat ya, mulainya ya. Ini Ayo. saya, saya di timer ya, betul ya, betul betul. Halo? Pak oke ya, ya. jadi betul. saya gak, saya, saya gak buru-buru gitu nyampein materinya ya, <laughs> saya selesaikan materinya nah, kemudian aktif di pesta nih. Siapa yang merasa ketika ada pesta gitu kayaknya hidupnya langsung kayak fus semangat banget gitu. Wah, aku harus pakai baju ini, aku harus pakai celana ini, aku harus pakai topi ini, aku harus pakai gaun ini gitu. Siapa yo? Wah, ending aku ini. Ya, bener ya? <laughs> kayaknya kalau di pesta itu langsung pilih itu. Aduh, aku mau duduk di mana ya? Aku mau foto-foto sama siapa aja ya gitu. Aku mau pose gimana ya? <laughs> nah itu ya ini orang-orang sanguin kayak gini nih kemudian periang nah, ini kayaknya dia tuh senyumnya tuh nggak ada habisnya gitu ya kayak hidup itu nggak ada sedihnya gitu dia senyum terus dia happy terus nah ini ini orang-orang sanguin ini <tuh> kemudian memberikan kesan baik nah ini kesan baik ini biasanya kesan pertama begitu menggoda gitu kan ini orangnya sopan banget santun banget kata katanya ditata gitu kan kemudian perbuatannya juga baik ya kemudian pendengar yang baik. Wah, ini hati itu. Nah, pendengar yang baik ini ya dia itu ketika ada lawan bicara atau partner bicara itu ngomong, dia akan dengerin gitu. Dan dia akan memberikan respon. Nah, ada juga orang yang dia cuman ya ada dua istilah ya kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama ininya adalah mendengar tapi year uh, year itu adalah mendengar dan listen itu you adalah know, mendengarkan. Nah, ini mungkin beda dalam bahasa Inggris tapi dalam bahasa Indonesia agak sama gitu ya. Bedanya apa? Kalau mendengar itu hanya kayak masuk telinga kiri ke telinga kanan gitu. Tapi kalau mendengarkan itu masuk telinga kiri, muter-muter di otak, enggak keluar gitu ya. Keluarnya dari mulut. Kita memberikan respon, gitu ya. Itu adalah pendengar yang baik. Kemudian, ini orangnya emosional gitu. Kayak kalau ngomong itu selalu gerak-gerak pada jam gitu. Ngomong itu enggak bisa duduk diam atau berdiri manis, gitu enggak bisa tapi selalu ekspresif. Wah, iya, aku tuh tadi pagi itu pergi pasar, beli, beli pisang, beli ikan, beli apa tuh dia sampai ngitung satu, dua, tiga, empat, lima, semua tersebutin sebutin gitu. Kayak dia inget banget gitu. Ah, siapa yang merasa kayak gini nih? Ayo, tuh suka demonstrasikan itu tadi. Iya, tadi tuh kalau ban bocor itu aku harus ngambil banyak, aku, aku pompa dan gitu itu kayak semua dilakukan di saat itu juga lah ini siapa yang masa itu ayo kemudian antusias berapi-api gitu kalau ngomong kayak benar-benar nggak ada putusnya gitu dia ngomong selalu tet gitu nggak ada tek tek tek nggak gitu. ada dia putus terus. atau kereta api gitu yang ngomongnya ya. <laughs> antusias ya kemudian ekspresif benar-benar Happy banget. Kalau happy, happy banget. Kalau nangis, nangis banget gitu ya. Kalau marah, marah banget gitu. Nah, ini orang-orang Sanggun ya. Kepo, Kepo itu suka pengen tahu gitu. Hai ya ta? Oh artis itu cerai kah? Oh artis itu kena kasus ini ya? Nah itu. <laughs> kemudian bagus tampil di panggung. Ini benar-benar jadi pembicara. Terus kemudian jadi MC mungkin jadi host. Kemudian wawasan luas dan polos, polos hari hal ini benar-benar Netral ya teman-teman ya saya bilangnya. Jadi nggak nggak nggak terlalu ekstrim kiri atau ekstrim kanan gitu ya. Kemudian hidup di masa kini. Jadi benar-benar dia itu di saat ini juga gitu. Dia nggak mikirin yang besok gimana. Dia nggak mikirin yang kemarin gimana gitu ya. Dia hidup di saat ini juga gitu ya. Wah benar-benar. Enggak <tuk> kok bu nggak enggak kayak gitu kok bu ini. Itu cuman self diagnosisnya kita. Ah, betul. Saya juga kata merasa seperti itu gitu. <tuh> <tuh> Kemudian uh, hati yang tulus, hati yang tulus nih benar-benar dia nggak berharap apapun gitu ya. Dia bantu orang ya udahlah, <tuh> itu adalah kebaikan saya. Saya nanam karma baik buat dia. Nah itu ya, itu hati yang tulus banget. Kemudian selalu seperti anak kecil happy banget gitu kan. ye aku ketemu temen gitu. Itu kayak mengucap tapi nggak berasa gitu loh. Saya pun juga kayak gitu. Uh, jadi ketika di keluarga gitu saya juga ngomong gitu. ye Ore gitu. Padahal saya udah umurnya 30 tahun, teman-teman. Tapi ya kalau saya seorang sanguin, saya ekspresif gitu. Orang tua saya juga bingung. Ini orang udah dewasa, udah bisa waktunya berkeluarga, tapi kelakuannya kayak anak kecil ya, inilah sanguin ya. Jadi jangan kaget, teman-teman. <tapi tapi> betul, Bu Desti, apa, apa Kita ngaku aja nak masalah ya. Aku adalah seorang anak yang seperti anak kecil. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Yang sanguin setuju ketik setuju. Ini saya sudah lihat banget yang banyak komentar-komentar ini. Ayo sanguin kumpulkan tenaga kita. Jawab setuju di kolom chat. Biar saya semangat. Ayo. <tuh> <tuh> saya akan masuk ke berikutnya. Nih. Wah sanguinnya cuma ada dua ini ya. Sama saya tiga nih. Pak Hari apa ini Pak Hari ini? Bukan sanguin ini kayaknya nih Pak Hari. Kok enggak koleris. Koleris sanguin ini. Kok Wah, sama saya Pak sama Pak Hari ini. Wah, cocok kita makanya ini Pak ya. <laughs> Oke, okay, ini berikutnya ini ini teman kita ini. Ayo, teman-teman yang melankolis, mana suaranya? Ayo, saya pengen tahu suaranya teman-teman. Saya melankolis. Iya bisa Bu Bella, bisa dua. Tapi bisa juga empat-empatnya Sebegitu, sebegitu, cara, yang aku dan cara yang aku. Uh, halo, saya yakin abis, empat masalah yang lain. itu dia. ya. sudah okay. mute. ya sudah di -mute, ya. oke jadi ini adalah seorang ideal melankolis wah ini kayaknya udah jelas gitu ya kata awal di awal depan tuh apa namanya ideal ini orang yang perfectionist banget nget nget nget gitu ya kayaknya nggak ada itu uh, cacat. Atau kekurangan satupun gitu ya Nah orang yang melankolis ini biasanya introvert Kemudian pemikir dan pesimis Wah ini ayo ngaku bener nggak ini Ayo silakan yang melankolis, respon Nggak setuju pak Saya nggak kayak gitu Wah boleh boleh silakan. kita biar ada interaksi Waktunya ada 30 menit lagi nih saya akan selesaikan Jadi ayo lebih cepat responnya Ayo Sudah? Oke okay. Siap Bu uh, SS ya, bener ya. Melankolis kayak gini nih Bu ya. Nah ini emosi idealnya melankolis nih. Ini orangnya mendalam dan penuh pemikiran. Analitis, serius dan memiliki tujuan. Wah ini orangnya terakhir jenis nih. wah Kayaknya nggak ada satu persoalan pun di dunia yang dia nggak bisa jawab. gitu Bahkan ketika tanya bumi itu bulat atau datar. Wah ini dia bisa jawab itu. Dan banyak jawabannya. Argumennya gitu. Ini kayak orang yang menciptakan ChatGPT gitu ya. Dikasih respon langsung jawabnya cepet. Trrr. Langsung satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf dan lengkap gitu ya. Wah ini, ini orang, -orang melankolis itu kayak gitu tuh. <laughs> Seniman. Ini orangnya nyeni banget gitu. Jadi kayaknya kalau melihat bundar itu nggak bisa bundar aja gitu. Ini dia bisa elips. <laughs> nggak bisa di-mute ya Pak Alim? Alim, Pak Alim tolong Pak di mute Pak. Saya mute dah bisa ini soalnya. Oh, Oke okay, sudah. Ya. Seniman ya jadi gitu. Jadi kalau ngomong warna juga gitu nggak bisa cuma ngomong warna merah. Ada warna merah ada dan lain-lain. Saya mohon maaf kalau warna mungkin nggak apal ya. Cewek mungkin lebih paham gitu ya. Warna merah itu bisa disebutin warna lain-lain. gitu <laughs> nah, Ini seniman banget gitu ya. Kemudian filosofis dan romantis. Ini kalau suruh berpikir itu orang melankolis ini jago banget gitu dia benar-benar menanyakan why why itu mengapa sampai tujuh kali itu ada teorinya teman-teman jadi misalkan kita menanyakan eksistensi hidup kita gitu ya mengapa kita hidup hari ini nah ketika tanya dijawab oh hari ini kita hidup untuk makan misalkan kenapa kita harus makan di hari ini gitu akhirnya terus kenapa kita harus sehat kenapa makan tuh buat kita sehat dan kenapa kenapa kenapa kenapa gitu itu filosofis banget dan romantis Orang Malangko ini kalau disuruh ngasih ngrayu cewek, ngrayu cowok gitu ya, dia jago banget tuh. Dia ngerti banget uh, psikologinya orang gitu. Kemudian apresiasi keindahan, dia tuh bisa banget melihat kayak langitnya cerah, lautnya cerah atau apapun itu dia bisa banget mengekspresikan itu gitu. Kemudian sensitif ke orang lain, misalkan ada mohon maaf ya bencana alam, dia tuh langsung terlibat, langsung gerak, tergerak banget gitu. Oh iya, ya kita harus segera bantu kumpulkan donasi dan lain-lain nah ini. Gitu kemudian kadang dia juga cenderung melupakan diri sendiri ya ini agak jeleknya di melankol itu seperti itu dia saking mengutamakan orang lain dia sampai lupa apa dirinya sendiri gitu dan kadang ini kita juga ada nemu orang melankolis ini dia kesadaran dirinya tinggi banget gitu jadi sudah benar-benar mencapai zen gitu atau istilahnya saya agak susah jelaskan ya zen itu benar-benar balance benar-benar dia tahu hidupnya arahnya kemana atau life Work balance, ada life cycle juga lengkap semuanya itu ada dia ngerti banget dia arah tujuannya gimana. Kemudian yang terakhir adalah idealistik. Ini kayaknya nggak <guk> bisa kalau nggak tercapai gitu. Dia harus mencapai target dia, goalnya dia. Wah betul ya. Tambah satu lagi, sering dimanfaatkan orang lain karena kebaikannya. Nah ini nih, ini makanya saya dulu juga tipenya adalah sanguin melankolis gitu. Jadinya saya saking baik hati saya dimanfaatkan sama orang lain. Terima kasih ya Bu SS atas remindernya. Nah ini saya lanjutkan ya teman-teman. Yang melankolis saya pengen tahu, setuju nggak dengan statement ini? Silakan ketik setuju. Jika setuju, tidak setuju jawab kayak ada ini SS. Tambah satu lagi gitu. Silakan yang mau nambahkan boleh. Silakan. Ayo. Sebelum saya kita masuk ke yang berikutnya yang ditunggu-tunggu ini. Ayo. Silakan. Ada? Gak ada melankolis di sini? 7 <laughs> ya Lanjut ya. Jadi ini untuk yang korelis ya. Nah, Silakan yang korelis angkat tangan. Boleh hand. Jadi bisa tahu kalau hand lebih gampang nanti interaksinya tahu siapa yang korelik. Silakan. Saya angkat tangan ini nih. Nah, dari ini adalah pribadi yang dominan. Nah, ini seperti Pak Hari ini. Ekstrovert, pelaku, optimis. Wah. Betul apa betul ini Pak Hari ini? Orang Korea kayak gini nih, Bu. Wah, Pak Hari. Betul, selalu betul. luar biasa. Wah, ini luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes gitu ya, Pak ya. <laughs> Wah ini Pak Halim juga ini, rest hand ini. Wah betul Pak Halim, seperti ini Pak Halim, orang kolerik ini. Wah oke okay, saya lanjut ya. Nah ini emosi dominannya orang kolerik ya. Ini terakhir pemimpin. Nah ini seperti Pak Halim ini, memimpin semua kebijaksanaan. Jadi founder bersama Pak Teguh Taslim ya kan. Bentuk kebijaksanaan. Nah ini... Orang korea nggak bisa tinggal diam gitu dia jadi follower nggak mungkin itu. Sama kayak saya juga saya bentuk hati Darwin As kemudian saya juga bikin Komeng Reborn, saya juga bikin yang lain-lain. Saya juga ada EO gitu <laughs> banyak banget. Jadi kayak orang-orang itu -orang mikir ini orang nggak ada kerjaan? Nggak gimana banyak yang dibangun gitu ya, banyak yang dibikin. Ya itulah orang korea gitu ya. Terakhir memimpin gitu ya. Bahkan kalau bisa dia terakhir itu bukan oe-oe-oe, bukan. Menangis gitu ya, kalau bisa dia langsung teriak gitu. Push up, <laughs> sit up, wow, mimpin para bayi-bayi yang lain untuk dia langsung bergerak badan. Ini bercanda ya teman-teman ya, buat biar nggak tegang-tegang ya. Para kolerik ini misalnya kalau nggak ngomong tuh tegang banget gitu. Saya juga orang kolerik, serius banget gitu ya. Begitu saya baca up, oh, oke, okay. ini aku juga tapi nomor tiga nggak. Oke, okay, siap. Emang enggak harus semuanya sih Bu Eni, tenang aja. Ini terakhir pemimpin ya. Jadi tidak mudah putus asa, betul. Setuju itu Bu, uh, Bu Bella Dinamis dan aktif, ini mendesak untuk perubahan cepat. Ini benar-benar gitu ya, kayak reformasi gitu. Kayak kita uh, di pemilu atau di politik ini kan, ada yang jadi ketua uh, bidang di... Padahal ini DPD, dia itu uh, provinsi, ya kan? Ada di provinsi, ada yang di daerah dan lain-lain itu, itu dia benar-benar membuat pergerakan tuh senyap gitu ya. Jadi nyari anak-anak muda, yang aktif di kampus, terus kemudian dia tuh ingin banget ada perubahan. Jadi kayak ada orasi-orasi juga. Jadi yang sering demo-demo, yang menuntut ini itu itu, nah, itu biasanya orang-orang korek itu yang mimpin itu ya. Ini bukan berarti jelek ya teman-teman demo itu ya. Demo dalam hal ini kan kita demokrasi ya. Jadi kita menyampaikan, utarakan pendapat kita ya. Kemudian harus mengoreksi kesalahan. Wah ini ada komentar nih. Kalau salah aku suka nggak mau disalahkan. Tapi kalau orang lain yang salah dikejar terus. Wah iya benar Bu. <laughs> saya juga gitu Bu ini. benar Bu. Uh, saya ngaku banget Bu. Saya kalau disuruh ngaku salah. Saya minta maaf daripada ngaku salah gitu ya mohon Enggak maaf saya nggak bisa ngaku salah bimbingan saya dimaafkan aja gitu tapi kalau orang lain salah itu saya langsung kerja terus kamu nih gimana sih masa gitu aja nggak bisa gini loh nah, gitu. <tapi> ini nih harus mengoreksi kesalahan kayaknya nggak bisa banget nih kalau nggak dikoreksi gitu seperti yang dikatakan tadi itu di awal gitu Wah ini nih permasalahannya ini nih budgetingnya kurang ini kurang segini ini harusnya ini ini ini ini. ini. banyak ini, ini orang Korea itu kayak gitu tuh nggak bisa ini persiapannya kurang ini nggak matang ini eksekusinya nggak bisa jalan ini ayo temennya mana deadlinenya mana kapan nah, itu, ini orang-orang kredik ya perkemauan kuat dan tegas nah, kalau dia a ya a b ya b nggak ada c nggak ada a 1 nggak ada a 3 itu tidak ada a ya a gitu ya kemudian tidak mudah putus asa Yang dikatakan nama pula tadi itu ya jadi Plan A gagal, Plan B gagal, sampai Plan Z gagal. Dia masih punya plan-plan yang lain, gitu ya. Kemudian keberanian yang berlebih lah. Ini kadang yang juga nggak asik ini, teman-teman ya. Dia sering salah langkah, terlalu PD. Ini sama kayak yang saya alami gitu ya. PD banget orangnya. Jadi kadang nggak merasa kalau salah, ada kesalahan gitu ya. Wah, ya bu SS ya, saya ada koreksi sedikit gitu ya. PD banget. Jadi, ngambil keputusan tuh cepat banget, nggak kayak nggak, nggak ada pemikiran gitu. Dia nggak mikir gitu, langsung ngambil keputusan decision makingnya. Nah, betul, merasa pintar, merasa PT. Iya, saya juga sedikit sharing aja, saya nggak mau sombong ya, tapi emang orang kalau dia kata sombong sih. <laughs> Jadi, saya lulus cum laude gitu ya, dapat penghargaan dari kampus, sebagai mahasiswa aktif berprestasi aktif secara akademis dan aktif secara organisasi ya, Itu dengan mencapai rekor tertinggi yang pernah ada di dalam kampus saya <laughs> gila itu emang ya saya waktu di anak mahasiswa aktifnya luar biasa gitu makanya saya waktu di dunia kerja saya juga networking banget gitu orangnya jadi sengkak banget ketemu orang-orang baru gitu kan saya bisa, hari ini bisa ketemu sama Pak Hari bisa ketemu Design Pro ada Pak Halim ada Putina ada Bu Desti, ada Bu Titin, ada Bu Eni, ada Bu Rizka, ada Bu Bella, ada Pak Andri, ada Pak Wisnu, ada SS, ada Pak Darmawan, ada Pak Rampat juga ini. Wah ini dari tanya mentor ini ya, luar biasa. Nah itu, saya tidak sombong, hanya ngesok. Wah betul Bu, iya benar ini. Kalau di bahasa Petawinya setahu saya itu ada si paling gitu ya si paling pinter, si paling keren gitu ya, si paling sombong. nggak <Geluh> apa-apa bu, kita ngaku aja orang sombong. yang kita sombongan tuh ah, hal yang baik kok ya. <Geluh> kayak saya itu kan di, di, di, di, di, di, di awal juga gitu nulis 14 buku, ya sombongin aja udah gitu. emang bisa gitu kan bisa sih kalau ada waktu kan ini gitu. saya merekam podcast sampai 150 episode bisa, bisa kalau ada waktu. Udah itu aja sih yang saya sombongin saya ada waktu. Pesakasannya banyak waktunya gitu kan, nggak mau ngomong ngebangun ya teman-teman ya. Tapi ya karena emang punya impian, punya tujuan gitu kan, dan saking beraninya gitu. Ketika yang lain takut gitu kan, e, nggak berani bikin karya, saya bikin karya. Udahlah, yang penting saya punya karya, suka atau nggak suka, yang penting saya punya ini yang gitu. PD aja. <laughs> Mungkin yang saya belum PD, belum pede di video gitu ya. Wah betul betul bu. Tapi saya nggak 100%. bu. Tadi saya tercampur sama sangwinnya gitu. Kalau saya satu 100% nanti nggak ya, bisa melebur gitu ya. Kalau kita benar-benar jangan 100%, kita itu harus bisa situasional dan kondisional gitu ya. Menyesuaikan dengan siapa lawan bicara kita. Makanya saya sharingkan semua, personality atau keperibadian saya buka semua. Biar dia tahu bagaimana cara menghadapi orang sanguin, bagaimana cara menghadapi orang melankolis, orang kolerik, dan orang pragmatis. Begitu ya. Kemudian dapat mengerjakan segalanya. Wah, ini kayaknya kalau zaman sekolah dulu atau zaman kuliah dulu dikasih PR, dikasih tugas kelompok, dia yang cekin semua. <laughs> Ayo ngaku, silakan lesson gitu. Enggak sabar banget. Pak tuh enggak bisa ini saya kalau nungguin teman saya yang lain, nunggu jadwalnya enggak bisa. Meeting kapan? Nggak tahu kapan bisa presentasi juga Nggak mau presentasi ya udah saya yang presentasi. Nggak mau kerjain, saya ya udah saya yang kerjain. Ayo nah, siapa ngaku? Ini saya ngangkat tangan nih berarti saya yang ngaku ini ya. Saya dulu juga gitu teman-teman. Jadi ketika diminta kerja kelompok gitu kan sama dosen sama guru kan tujuannya baik ya. Jadi biar kita tuh bisa melatih teamwork kita gitu. Saya enggak ya, enggak mau gitu. Ah, kelamaan. Ya udahlah. Mau masuk tim saya enggak apa-apa. Pasti nilainya paling tinggi kok. Pasti paling bagus kok tapi saya semua yang kerjain. lu gak usah gak usah kerja wes lu duduk aja titip lama udah saya aja kalau lu kerja saya paling marah marahin gitu karena saya tahu kamu gak usah kerja wah gitu nah ini tuh jeleknya ke orang-orang itu kayak gitu ya teman-teman ya saking bisanya semua si paling bisa gitu ya kayak bu Eni dibilang si sok sombong ini ya sok bis -so paling bisa gitu ya <laughs> independent laki lagi ya saya nggak mau ngomong jeleknya ya ngomong positifnya aja independent orangnya ini nggak nggak mau bergantung sama orang lain jadi dia merasa mampu kerja sendiri ya Silakan yang korek 7 silakan komentar Setuju, setuju. Ah, nah kan, tuh. ah tuh ngaku kan. Kayaknya kita dulu kalau satu kampus enggak bakal satu kelompok ini Bu ya. Kita bakal jadi saingan ini kita. menjadikan yang terbaik ini. Wah. Kompetisi. <laughs> Ayo silakan para kolerik responnya Yang setuju boleh ngomong setuju Yang enggak setuju boleh tambahkan silakan ayo Ini saya masih ada waktu 15 menit Tinggal yang terakhir nih Nanti kita tanya jawab Wah ini Pak Halim ini Sebagai seorang kolerik Pak hari gimana nih Pak hari Setuju enggak nih Pak hari Atau ada yang mau tambahin Pak? Ini kayaknya banyak kalau Pak hari yang ngomong Ini tambahin. Nanti kalau saya banyak ngomong Ketinggalan materinya Pak Eli <laughs> Nah, apa -apa, Pak. Ini masih ada sisa waktu 15 menit Nanti saya sisa 10 menitnya kurang lebih Saya kasih untuk tanya jawab ya Jadi lebih enak ini nah, Seru seru seru Mantap gue ini Saya suka semangatnya Terima kasih ya Kaspanya Oke ini Yang terakhir Bukan yang berarti diakhiri ya Personality power kita yang terakhir Adalah seorang yang tenang dan pragmatis Nah teman-teman mungkin tadi lihat setiap kali saya menyampaikan materi, saya menyesuaikan dengan cara masing-masing kepribadiannya. Sangwin akan selalu bicara seperti ini. Dia akan bicara dengan cepat. dia akan bicara dengan banyak ekspresi, dan lain-lain lain. -lain. akan dengan sangat teliti. Per poin akan dibahas. Per poin akan dikupas. Per poin akan didiskusikan. Dan korerik, dia akan direction. Mengasih arah, ngasih tujuan. Langsung ngasih, ayo, responnya mana? Gini gimana? Ini gimana? Wah itu tuh, Dan yang terakhir adalah tenang pragmatis. Ini orangnya adalah orang yang introvert. Kemudian dia jodohnya adalah tipe yang penonton dan juga pesimistik. Silakan teman-teman yang masalah dirinya adalah pragmatis, boleh angkat tangannya, boleh ketik di zoom chat. Iya saya adalah orang yang tenang pragmatis. Tidak ada yang salah dengan tenang pragmatis, teman-teman. Saya pun juga pernah punya posisi ini. Saya juga pernah kepribadian ini. silakan Ayo. Boleh direspon. Atau terlalu malu. Biasanya gitu tuh. Orang pragmatis tuh saking malesnya. Sampai suruh jawab aja. Nggak mau jawab. gitu <laughs> Ayo. Nggak ada. Tadi ada loh yang aku pragmatis. Ayo. Kemana orangnya? ini Hilang ini ya. Saya lanjut aja ya. Ini yang terakhir nih materinya ini ya. Nah, nih Mehad Pro pragmatis. Oke. Okay. Nih yang terakhir ya, teman-teman ya. Emosi tenang pragmatis ini, ini kebuatannya rendah hati itu. Saking rendah hatinya ketika disuruh dikasih panggung nggak mau nggak mau terima panggungnya. Entar yang lain aja lah. Udahlah, Pak Tewa aja, Pak Iti aja yang ngomong. Saya cuman ah, seorang biasa aja, Pak, saya dengerin aja, Pak. Saya nonton aja, Pak nah ini rendah hati tapi orang ini luar biasa teman-teman ini orangnya soal apa benar-benar sukses itu dalam hidup dia punya banyak teman dia punya banyak bisnis dia punya banyak duit di rekening gitu kan tapi udah hati tidak sombong gitu dia benar-benar baik gitu sama orang lain senyum sama orang lain selalu nyapa gitu dia itu orang pragmatis tuh seperti itu teman-teman kemudian supel gitu kan supel dan santai hey, halo wh design pro apa kabar gitu kan halo pari gitu halo tina halo alim gitu kan semua disapa gitu dan santai banget gitu gimana hari ini bu desti apa kabarnya kemudian ada gimana bu titin sehat hari ini bu eni gimana anaknya temannya suaminya kerabatnya dan lain bu bella gimana pelajaran anaknya Tambah pinter ya, Pak Upa Andri, gimana kuliahnya, sekolahnya, dan lain-lain contohnya itu ya, Pak Wisnu, Pak Ramad, BSS ya. Ini orangnya juga tenang, keren, dan kalem gitu ya. Ngomongnya nggak usah berapi-api, nggak apa-apa. Ngomongnya santai aja gitu, pelan tapi mendayu-dayu, kalem tapi begitu sekali ngomong dia langsung to the point gitu. Dia benar-benar inti, sari, inti dari segala inti gitu kan. Ya. Hidupnya itu benar-benar dengan kesabaran, keseimbangan itu ya. Hidupnya konsisten, bangun pagi jam 5, olahraga, makan sehat, terus tidurnya juga teratur, tidur jam 10 gitu ya. Ya inilah orang, -orang pragmatis itu ya. Hening namun banyak akal. Dari keheningan itulah dia dapat banyak ide, banyak inspirasi, banyak penemu juga dari seorang pragmatis itu ya. Simpati dan baik hati. Wah ini saya Bapak, Wah, terima kasih. Simpati dan baik hati. Ini simpati ini bukan provider ya. Ini saya nggak endorse apapun. Simpati dalam hal ini adalah ketika ada yang menderita, dia membantu, gitu kan. Nggak perlu disuruh dia bergerak, gitu kan. Dia baik hati banget, gitu. Kemudian menyimpan emosi yang terpendam. Nah, ini kadang kalau sudah kadung benci dia diem, diem, diem, diem, diem tidur. Oh bukan ya, Diam diam diam tapi dia nggak akan ngomong, dia nulis di buku diharinya harinya mungkin atau di buku apapun itu yang dia tuliskan emosinya gitu ya. Oh, siap, mohon ma ma maaf, saya laki-laki, Pak. Iya, yes. saya Bapak. Oke, okay, siap. Andri Wijaya tuh. Waduh. <laughs> <laughs> Udah mulai nunjuk-nunjuk ini ya. Bu ini ya. Ini kayak di zaman sekolahan tuh ya. Oh, siap, Pak SS. Mohon maaf kalau namanya soalnya nggak di lengkapin sih jadi jadinya nangkapnya ibu ini. tanya biasanya banyak rahasia ibu-ibu ya. <tanya> Kemudian menyimpan emosi yang tadi uh, berdamai dengan hidup ya. Ketika yang lain lampu merah diterabas gitu ya atau ketika kita di tengah jalan gitu ya di klakson gitu dia santai gitu. Oh iya mungkin orang lain lagi buru-buru uh, istrinya melahirkan atau lagi buru-buru lagi dipanggil bosnya atau mungkin ya ada sesuatu yang dia harus lakukan dengan cepat gitu ya itu damai banget dia dengan itu terus kemudian orang yang punya tujuan dia tahu banget dalam waktu 3 bulan dalam waktu 6 bulan ke depan dalam waktu setahun dia itu punya itu jadi short term, mid term, long term goalnya itu jelas. Nah teman-teman yang baik mati silahkan angkat tangan atau silahkan katakan setuju atau tidak setuju dengan statement saya dan silahkan chat di kolom chat. Ini slide saya yang terakhir ini teman-teman. Ayo. silakan untuk para pragmatis komentarnya atau saking pragmatisnya nih sampai tidak mau komentar ini saya <laughs> hitung sampai sepuluh ya sepuluh oke setuju terima kasih udah langsung ini wah siapa pak Andri oke sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu iya tahu tuh bu itu. ya memang gitu tuh sukanya itu kan <laughs> keren banget tuh ya kayaknya kenal banget kenal akrab banget tuh ya nah itu teman teman ya sesi dari saya Nih teman teman bagi yang menghubungi silakan boleh menghubungi saya di sini saya hadir untuk membantu anda bisa dicatat kontak saya ada email saya ada nomor telepon saya kemudian bisa di sosmed saya juga ada ya jadi sekian dari saya saya kembalikan ke Pak Hari ini ada waktu 8 menit untuk tanya-jawab jadi biar lebih asik dan seru ya ini baik uh, terima kasih Pak Elios luar biasa Nah ini teman-teman kalau anda ingin mengenal uh, mungkin diri anda dan cara anda bagaimana berhubungan karena kemarin juga saya dalam memberikan training dengan kurang lebih kepribadian yang berbeda ya ini uh, kalau Polaris melankolis sanguinis dan plegmatis ini dari uh, Hipokrates ya yang me me menyetuskannya gitu ya kemarin saya membawakannya berdasarkan dari uh, saya lupa Morton atau tidak salah mengenai DHFC gitu ya jadi kurang lebih mirip nah teman-teman Tentunya ini menarik kalau anda bisa pahami tentang apa sih kekuatan dan kelemahan anda karena dari situlah sebetulnya bagaimana kita bereaksi terhadap diri kita dan kepada orang lain gitu. Nah oleh karena itu teman-teman uh, pelajari apa sih kekuatan diri anda dan ini sangat penting menurut saya. Nah, hari ini uh, Pak Elio sudah memberikan sedikit banyak gambaran. Uh, coba silakan anda tanyakan hal-hal yang mungkin kok kenapa ya kalau saya Berhubungan dengan orang, berinteraksi dengan orang, kok orang nggak bisa memahami saya? Nah, itu mungkin adalah karena Anda nggak tahu sih apa dia gitu kan. Anda nggak tahu, Anda yang juga mungkin nggak pahami tentang kepribadian diri Anda. Nah, hari ini Anda boleh tanyakan, kira-kira eh, ada hal-hal yang mungkin yang Anda jumpai dalam hidup yang perlu Anda tanyakan. Mungkin sebelum bertanya dari teman-teman saya, bertanya dulu sedikit ya, Pak Elias? Ya, boleh, Pak. Arnie? Nah, ada orang sering tanya gini Pak, kalau kalau dia sudah punya kepribadian yang sekarang dia sudah sudah ada, apakah eh, orang itu bisa berubah berubah dari kepribadiannya? Nah, kira-kira gimana kalau menurut tangkapan Pak Elias nih? Oh iya Pak Hari, ini saya sudah sempat cerita tadi ya, saya aja waktu mendemonstrasikan kepribadian saya berubah ubah Pak, jadi kalau usah nunggu bisa berubah apa nggak, pasti bisa, karena hmm. apa? Ini berarti tandanya kita udah pertama adalah tahap pertama aware ya. Mengetahui kita itu sudah di kepribadiannya seperti apa. Kalau kita nggak tahu kepribadian kita seperti apa, gimana orang lain tahu tentang kita? Ininya kan gitu. Pertama ya kita yang sendiri yang aware. Terus yang kedua, kita bisa setting ya. Ini saya kita kayak ada empat tombol. Tombol sanguin, tombol melankolis, tombol koleris, tombol pragmatis. Mana yang mau pencet ini? Oh, saya ketemu orang Sanguin. Apakah saya harus seperti Sanguin? Ya, belum tentu, tentu, tergantung. Tapi teman-teman harus meng mengerti siapa lawan berbicara kita, kawan bicara kita. Begitu teman-teman tahu, bisa menghadapinya, meresponnya gimana. Ya, nanti kayak orang Sanguin contohnya, ya udah didengerin aja karena dia suka ngomong gitu kan. Orang Melankolis, dia suka detail, ya udah kasih report yang detail. Happy banget dia. Ini orang Koleris, ya udah kasih dia panggung, udah kasih dia kesempatan untuk memimpin. Orang pragmatis Kasih dia tujuan, kasih dia target, pasti dia kejar. Sudah, simpel kan hmm. gitu loh. Kasih egonya makan, udah makannya aja egonya, udah. Maunya apa dia. <laughs> gitu Pak Er. Hikumannya teman-teman, jadi Pak Erie sudah kasih rangkumannya. Kalau kita memahami kekuatan dan kelemahan dari setiap kepribadian itu, jadi kita bisa berinteraksi, kita tahu apa sih yang menjadi kecenderungan kalau orang punya kepribadian itu, apa yang kita mesti berikan gitu ya, istilahnya tadi kalau Pak Elias bilang kasih makannya gitu supaya dia temeng gitu kan dia jadi uh, memang sesuai itulah diri dia gitu nah oke, okay. nah satu lagi pertanyaannya gini Pak Elios uh, apa yang bisa membuat orang itu jadi bisa berubahnya Pak kan tadi kalau orang mau berubah bisa nah sekarang apa yang bisa membuat orang itu bisa berubahnya wah ini kalau ngambil teori yang Simon Freud itu nature versus nurture Pak jadi kalau nature ya berarti lingkungannya, faktor lingkungannya seperti apa kan gitu. Kalau nurture ya dari titikan orang tuanya, titikan dari orang terdekatnya. Jadi itu hmm. yang bisa mempengaruhi dan itu sangat mempengaruhi. Ada quote juga yang mengatakan kan kalau kasih tahu saya lima orang terdekat Anda, maka saya akan memberitahu nasib Anda. Wah, itu luar biasa kan? Nasib aja ditentukan dari itu. Sama, kasih tahu saya lima orang yang punya kepribadian seperti apakah Anda ya lima orang terdekat Anda ini. <laughs> Simpelnya seperti itu Pak Ari. Jadi pengaruh banget. Kemudian kalau misalkan doktrin dari orang tua, dari guru, dari dosen, dari bos, dan lain-lain itu juga akan mempengaruhi. Jadi hmm. saya basicnya dulu seorang, ya uh, bisa dikatakan mungkin udah pernah mengalami fase-fase itu, udah pernah jadi melankolis banget, pernah jadi pragmatis banget, pernah jadi kolorik banget, pernah jadi sanguin banget. Itu yang sempat saya bilang tadi itu jangan 100%. Kalau 100% itu salah. Berarti ibaratnya uh, kita enggak mempelajari semuanya karena ini dunia ini kan indah ya, teman-teman ya. Dan namanya pelangi gitu kan. Nah, kalau kita cuma tahu satu warna ya enggak indah. <laughs> Misalkan kan ada Mejiku kue gitu ya. Kita cuma merah aja, udah pokoknya merah itu bagus. Kalau enggak merah enggak bagus. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Karena kan kita hidup juga sebagai makhluk sosial. Kalau makhluk sosial tentu kita harus Menyesuaikan dengan siapa kawan bicara kita, siapa lawan bicara kita, gitu sih Pak Ari dari saya. Oke, okay. okay, baik. Nah, jadi eh, demikian ya teman-teman. Kalau anda kata tiba-tiba anda bisa berubah, mungkin dulu anda merasa kok oh, kayaknya anda orangnya ekstrovert eh, begitu ya. Tiba-tiba anda berubah jadi introvert begitu ya. Nah, atau mungkin anda introvert gitu, terus tiba-tiba anda jadi ekstrovert. Nah, itu juga. Hal-hal uh, yang tadi Pak Elios katakan itu benar sekali gitu ya uh, Bisa membuat satu uh, perubahan di dalam kehidupan Anda gitu ya Apalagi kalau itu adalah tekanan atau mungkin dari orang tua Anda ya Atau lingkungan sekitar ya mungkin Anda tertekan di dalam kehidupan Sehingga Anda ingin menunjukkan sehingga Anda bisa berubah Nah pertanyaan yang berikutnya lagi ini Pak uh, Sering orang juga tanyakan kepada saya gitu ya saya mau dengar mungkin Pak Helios bisa dari pengalamannya bisa kasih sarannya ya apa yang bisa membuat orang bisa jadi punya kepribadian ganda gitu Pak? Wah ini harus tanya ke psikologis yang apa psikolog yang baik ini Pak. Kalau saya kan bukan basic psikolog ya. Jadi oh, kalau ya. saya ngomongin tentang kepribadian ganda nanti nggak nggak secara med ini ya klinis ya jawabnya nih kalau Sempat dibahas tadi di chat juga Bipolar ya Pak ya? Betul ya mm. <laughs> Kebanyakan yeah. Bipolar ini juga uh, self-diagnosis. Ya. Jadi nggak berani saya kalau membahas sesuatu yang di luar kapasitas saya. Bisa kasih yeah. komentar? Bisa Pak. Tapi kalau harus membantu menyelesaikan masalah, kayaknya lebih baik konsultasi langsung ke pakarnya. Psikolog, yeah. psikiater. Karena kan nanti tergantung dari do, uh, dosis, apa namanya? Bukan dosis ya Pak ya istilahnya? Eh... Uh ininya ya, levelnya ya, kan kalau parah banget itu harus kasih obat gitu ya, tapi kalau belum parah banget ya nanti bisa konsultasi gitu kan, sesi terapi juga. Ya. Kalau saya ada orang gitu, saya basicnya cuma mendengarkan aja sih, jadi nggak banyak komentar, ya dengerin aja dia mau cerita apa, ya kalau saya bisa, ya memang saya ada apa be be belajar hipnosis juga, belajar, kino terapi juga banyak banyak ilmu yang saya pelajari tapi saya kalau disuruh ngobatin saya nolak gitu jangan, mendingan langsung ke pakarnya. Wah next ada materi kita cocoknya dengan yang mana? boleh boleh silakan. Ini dari ada komennya iya memang bisa berubah apalagi kalau sudah nikah lama gitu loh berubah jadi gemuk ya bu. Betul ya berubah jadi gemuk ya. Berubah rumah tangga jadi adem-adem begitu ya Lulu buah-buah gitu ya <luluh> Oke next Oke baik uh, Mungkin Pak Elias masih ada yang mau disampaikan Ada closing statement Atau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan kan Iya ini dari waktu saya timer sudah satu jam lebih Saya sih tidak ah. masalah Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan juga boleh Ya. Belum saya koceng statement, oke. Kelihatannya mungkin dah cukup kali ini ya, Pak. Lihat uh, mereka, uh, wah itu lanjut, lanjut apa ini, Bu Bella? Terus tarik up komedi, Dewa Pak. Wah, oh, jadinya siapa up komedi? Wah, oh, tuh, titen uh, Mbak Dedakan ini gitu. Oke, okay, eh uh, mungkin next kali ya, Pak ya, bagaimana nanti stand up komedi, bagaimana, apakah orang-orang bisa belajar jadi stand up komedi, gitu ya? Oke. Okay. Ya, kayaknya gimana? untuk nextnya itu ya, untuk next materi kita, betul, stand up komedi. Ya. Kayaknya banyak yang mau ini tuh. Mau <laughs> oh, bangun sahur ya, betul, betul. Ya, yeah. uh, oke, okay. mungkin ada closing statement dari pilot Oke okay, jadi uh, sesuai dengan judulnya saya adalah How to know others by knowing yourself Jadi kalau kita mau dipengerti ya kita harus mengerti orang lain ya teman-teman Jadi sahabat kema, kebijaksanaan Jadilah pribadi yang uh, istilahnya terbuka ya Jangan pribadi yang tertutup Jadi kita harus punya growth mindset juga Jangan fixed mindset Jadi nggak bisa itu hitam adalah hitam putih adalah putih enggak bisa teman-teman Itu kita hmm. harus bisa melebur namanya yin and yang ya ketika kita mencapai balance kehidupan. Dan ya di situ kita akan melihat bahwa uh, dulu saya juga orangnya kayak gitu, teman-teman. Ada teman-teman yang ngerokok, langsung saya jauhi, salah besar. Kan berarti saya harus ngerokok kan? Enggak. Kemudian ada teman-teman yang suka minum-minum. Apakah saya harus minum-minum? Enggak -minum? juga. Ini kan tergantung kekuatan iman kita gitu kan. Atau yang mohon maaf yang lebih ekstrim saya enggak akan sebutin ya. Itu yang sederhana aja. Nah, bagaimana caranya kita uh, bisa kuat gitu ya menghadapi orang-orang seperti itu? Biar kita nggak terpengaruh buruknya, kita terpengaruh positifnya gitu. Ya Iya apa-apa, dengan kita mengerti mereka Dengan kita mengerti mereka, mereka akan mengerti kita Dan kita akan diterima Nah dulu saya pribadi yang susah banget dan judging banget gitu ya Jadi kayak orang yang, ah kamu ini gini, saya nggak mau karena kamu gini gitu Kayak pemilih banget Mungkin itu yang buat saya sampai sekarang belum ketemu pasangan ya, pasangan hidup ya Karena saya orangnya profesional juga dalam hal jodoh gitu Kayak ada standar yang terlalu tinggi yang mungkin nggak pernah akan bisa dicapai gitu. Nah ini mungkin saya harus belajar menurunkan standar saya. Tetap ada standarnya tapi tidak terlalu berlebihan gitu ya. Karena saya itu, waduh saya bilang melankolisnya tinggi banget dulunya. Sampai harus kayak, gak, ini wanita sempurna banget gitu. Kayak nggak bakal ada di bumi gitu. Wah, Wah terima kasih Bu Tina. <laughs> Betul Bu Bella, ini kalau mau tahu cara Pasangan karakter ini kita bisa juga belajar dari uh, Five Love Language ya, by Gary Chapman. Itu bagus, 5 uh, bahasa cinta. PPT Sangwe bisa ditunjukkan sebentar Pak, tadi tidak ke foto. Ini Bu Eni bisa download materinya, saya sudah share di kolom chat. Ini semua ada. Jadi yang di link pertama itu adalah berarti video yang dibutuh di awal. Video yang kedua itu materi saya berupa video. Yang link ketiga itu PDF-nya. Kemudian link keempat, itu link ke WhatsApp. Link kelima ini link untuk profile saya. Kemudian ada face virtual background, itu yang link terakhir. Jadi itu, silakan di klik aja linknya. Saya sudah siapin semua instan ya. Karena saya tahu teman-teman pasti suka yang instan, nggak mau lama-lama. Kalau saya tampilkan lagi nanti, kasihan yang lain Bu. <laughs> ini kan kita udah bahas empat, bukan cuma satu Bu ini ya. Nanti kalau sebuah minta gitu, bakal dilama lagi nih kita ya. Jadi closing statement oh. dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Leo, seru sekali ya. Jadi uh, teman-teman, sahabat-sahabat gemar kebijaksanaan juga tentunya mendapatkan suatu insight, sesuatu hal yang menarik. Uh, dan saya memang juga senang, karena kebetulan saya juga seorang psikolog. Jadi saya sangat memahami juga gitu ya. Uh, dengan kita mengenal ini, bahkan kita bisa Tahu gimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara berhubungan dengan pasangan hidup Anda. Masalah kecil sebetulnya sederhana, tetapi kalau kita nggak memahami, bisa jadi pertengkaran yang jadi besar dalam hidup. Ya, Jadi oleh karena itu, teman-teman mesti uh, belajar dan mudah-mudahan materi ini uh, jadi bisa membantu uh, buat teman-teman Uh, membangun hidup dan mengerti juga memahami orang lain. Jadi kita harus bisa memahami orang lain sebelum kita dimengerti oleh orang lain. Begitu juga Seven Covey mengatakan. Ya, oke, okay, baik. Terima kasih Pak Elios. Ya, uh, semoga kebaikan hari ini yang dilakukan bisa membawa berkah dan kesehatan serta kesuksesan buat Pak Elios. Ya, Amin. Amin. Ya, oke, okay, baik. Sahabat-sahabat gemar kebijaksanaan. Uh, untuk berikutnya, ya, saya akan tampilkan uh, untuk next.